Sebaliknya waspadai jika harga emas US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1844.10 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1833.83. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081